Masya Allah bocil main bola tuh persahabat ya BBL emang anak yang sangat pintar, super aktif Masya Allah, sehat selalu ya mudah-mudahan selalu bahagia Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Apalagi persahabat ya, BBL sudah bisa main bola tuh Masya Allah Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Leslar Family Kemudian juga persahabatan yang kita lihat nih, ada cirukan juga untuk warga Gonoha semakin bangga dan pastinya kagum dengan sosok Rizky Bilar. Di tengah lapangan, Papa B langsung menghampiri Habib Usman, dan langsung memegang tangan, cium tangan, Masya Allah, sambil dielus juga oleh Habib, bundaknya Papa B. Ini yang membuat kita kagum dan bangga, Masya Allah. Kita lihat juga kalimat Caption yang dituliskan oleh akun Leslar Support 2. Pak Rizky Bilar, perlu Bapak ketahui begitu banyak yang mencintai Bapak karena sifat dan rendah hati Bapak. Sifat yang baik, ramah, menghargai yang lebih tua. Sehat-sehat selalu ya Pak, Masya Allah, Tabarokallah. Bahagia selalu ama Bunda dan Abang Fatih, serta orang yang mencintai Bapak. Yuk doakan persahabat ya, mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu bahagia ya. Bapak B selalu konsisten untuk selalu memberikan tentunya contoh baik untuk kita semuanya dan kita lihat juga persahabat ya, di momen selanjutnya malam hari ini full kita mendapatkan asupan vitamin juga, Masya Allah rutin persahabat ya vitamin malam hari ini kita dapatkan dari BBL yang lagi asik main Masya Allah makin pinter bersahabat dia Saat tentunya Papa B bilang 1-2 Dan BBL juga melanjutkan dengan mengucap tiga. Aduh Masya Allah pinter banget ya Happy banget malam hari ini Masya Allah melihat senyumnya Abang L juga Kita makin semangat nih untuk dukung lesla Family Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa Anas kelas 24 lar Alhamdulillah, vitamin rutin setiap malam Anak gemes Bahagia banget ya untuk warga Konoha Pokoknya, jangan lupa doakan yang terbaik Untuk rumah tangga Lesti dan pilar Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ya Di ig nya Papa Bi Ini mengunggah postingan in The Detail Box Wow, terlihat tahu nih Mobilnya Papa Bi. Sebentar lagi akan jadi nih persahabat ya Polesannya. Wow ini bakal keren banget nih Mudah-mudahan lancar terus ya untuk Bapak Bilar Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu dilancarkan dan dimudahkan Pastinya amin Untuk selanjutnya juga persahabat dia ya, Pastinya dibuat penasaran juga nih oleh Bu Fir Kita lihat persahabat ya Ada percakapan DM dari Bu Fir dengan Bunda Lesti Kita tentunya melihat kata siap dari Bunda Lesti ke Jora Wow Masya Allah anuan anu-anu, kata Bu Fir ya Bikin penasaran banget ya Apa yang akan diberikan oleh Leslar family untuk warga Konoha Mudah-mudahan apapun itu selalu lancar ya Kita selalu menunggu dan selalu menantikan Kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Banyak sekali penasaran bersahabatnya dengan postingan Bu Fir Ini luar biasa persahabat ya kepo gua tuh Bu Fir Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Masya Allah banget ya. Banyak doa, banyak support dan dukungan yang diberikan. Kita masih menunggu kabar terbaru dan cedukan vitamin lainnya di malam ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik. Kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.